10 of cup ataupun 10 piala. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keseberadaan di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan juga bahwasanya seorang Scorpio akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia, yang lebih harmonis, yang dimana terjadi di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio bersama keluarga akan mendapatkan sebuah rezeki yang dimana di sini kehidupan keuangan akan lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak Dan di sini menggambarkan Seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki mendarat di bulan Oktober tahun 2021 Yang dimana di sini keuangan kehidupan akan lebih meningkat Hubungan asmara yang lebih meningkat Dan di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan Yang menjadi sumber kebahagiaan dan sumber rezeki kepada seorang Scorpio di bulan Oktober tahun 2021 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di devil secara umumnya di devil itu diartikan keterbuayaan yang membelenggu, keterikatan yang membelenggu, dan keterikatan antar sesama. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan keterikatan antara seorang pasangan bersama Scorpio mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana disini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan sebuah keturunan yang menjadi hubungan asmara yang semakin meningkat, kehidupan serta keuangan akan lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah setiap pentakel ataupun tiga koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang dimana di sini digambarkan seorang Aries akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan keuangan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aries yang jauh meningkat di bulan Oktober tahun 2021 dan di sini seorang Aries suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar yang tak pernah Aries duga-duga sebelumnya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 Dan di sini menggambarkan seorang Aries akan mendapatkan keuangan finansial yang lebih meningkat di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana di sini terjadi dikarenakan seorang aris suka berbagi kepada orang yang membutuhkan kepada orang lain, kepada orang-orang yang dalam kategori yang adalah orang tua yang membuat pintu resmi seorang aris semakin terbuka lebar sehingga bisa meningkatkan keuangan yang tak pernah ia duga juga sebelumnya. Dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan kartu Zodiac yang kedua di sini menggambarkan, Keterikatan PT Buaya yang diberikan oleh seorang arus kepada seseorang yang ia bantu di bulan Oktober, yang dimana di sini dalam kategori orang tua akan membuahkan hasil yang maksimal dan mendoakan keuangan finansial arus lebih bagus lagi, serta di sini pintu meskinya akan semakin terbuka tanpa arus duga-duga sebelumnya yang membuat keuangan kehidupan serta finansial lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah: 10 sword ataupun 10 pedang. Untuk sudik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berusaha libra yang dimana di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan terus mendadak di bulan oktober tahun 2021. Di sini digambarkan ada dua prediksi yang pertama kesehatan yang mendapatkan oleh seorang libra akan semakin bagus semakin meningkat di bulan oktober tahun 2021 yang dimana di sini terjadi tanpa yang duga-duga sebelumnya serta di sini seorang libra akan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana disini membuatkan kehidupannya lebih bagus lagi, yang dimana sini pekerjaan ataupun tahun pekerjaan dia dapatkan tanpa ia, duga-duga sebelumnya yang membuat finansial kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak, dan di disini menggambarkan sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mendapatkan reaksi mendadak di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana sini dalam dua kategori: yang pertama, kesehatan. Dan yang kedua adalah karir dan pekerjaan. Semua itu karir pekerjaan didapatkan oleh seorang Libra atas doa dan dukungan dari seorang anak yang dimana di sini seorang Libra mempunyai tujuan untuk membahagiaikan seorang anak. Dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan keterbuayaan, keterikatan antara seorang Libra sama seorang anak sangatlah erat yang membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini terjadi tanpa Libra duga-duga sebelumnya. Nah, disinilah dikategorikan seorang Lipa akan mendapatkan rezeki mendadak, dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Six open tackle ataupun enam koin. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana disini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2021. sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang normal suka berbagi ke sesama orang suka berbagi kepada orang yang membutuhkan, suka berbagi kepada orang-orang yang tepat, yang membuat pintu reskinya akan semakin terbuka lebar, yang bertambah positif kepada keuangan finansialnya sendiri tanpa kian sadari sebelumnya. dan untuk kebutuhan energi ini adalah page of table. secara umumnya page open table itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan Sesosok seorang kanker akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini terjadi dikarenakan sudah berbagi kepada orang lain, suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Serta di sini seorang suka membantu orang anak-anak yang membutuhkan, yang dimana di sini membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka, yang meningkatkan keuangan, yang mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi tanpa kancer sadari sebelumnya. Dan jika kartu di detail kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan. Keterbuayan keterikatan antara seorang Cancer bersama seorang anak sangatlah erat di bulan Oktober ini, yang dimana di sini seorang anaklah yang mendoakan seorang Cancer untuk mendapatkan keuangan finansial yang lebih bagus lagi, serta di sini tentu harus semakin terbuka tanpa Cancer sadari, dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Eight Open Tackle ataupun 8 Koin. Untuk sudiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berjudiak Virgo, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan reski mendadak di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo, merupakan seseorang, seseorang yang pantang menyerah, yang tidak mau menyerah, seseorang, -seseorang yang disiplin fokus dalam bekerja, dan di sini seorang Virgo tidak memperlukan hasilnya terlebih dahulu, namun di sini seorang Virgo terlalu fokus dalam bekerja, yang dimana sini akan membuat keuangan finansialnya lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021 tanpa ia sadari sebelumnya. dan di disini juga tidak tertentu kemungkinan seorang Virgo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya. Yang dimana sini akan mampu mendoklat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentagol seluruhnya ketika pentakel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2021 dengan mendapatkan suatu tawaran pekerjaan yang dimana tawaran pekerjaan itu ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan Virgo yang membuat finansial keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta disini doa dari orang-orang sekitar akan membuat serta membantu seorang Virgo untuk mendapatkan finansial kehidupan yang lebih bagus. Dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang kelima, di sini menggambarkan keterbuayaan keterikatan antara seorang Virgo bersama orang-orang sekitar. Sangatlah erat, yang dimana di sini seorang Virgo mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya. Yang dimana di sini, dikarenakan seorang Virgo merupakan sosok-sosok seseorang -sosok yang disiplin, fokus dalam bekerja, dan tidak melihat hasilnya terlebih dahulu, yang akan membuat keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini, doa dari orang-orang sekitar akan membuat. Pintu rezeki seorang Virgo akan lebih terbuka lagi, dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua zodiak Aries, yang ketiga zodiak Libra, yang keempat zodiak Cancer dan yang kelima adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang 5 zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Oktober tahun 2021, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.